Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel saya Crystal dan di video kali ini sini saya akan memberikan review yang terbaru lagi ya. Oke, kita langsung aja simak satu persatu satu hmm. eh. diam seperti boloho ini bergerak langsung jago. lanjut ke persediaan ke-6 oke okay, lanjut ke presiden ke-7 Oke, okay, lanjut ke presiden ke-8. Oke, lanjut ke presiden ke-9.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 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-13 okay, Okay, lanjut ke yang ke Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-15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 yang ke-18 Oke lanjut ke peset ke yang ke-19 Oke okay, lanjut ke wisata yang ke